jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada lebih anda. Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karya, hubungan asmara, dan akar keberuntungan seorang Aris di bulan Desember tahun 2021. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aris di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aris di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Aris di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aris di bulan Desember tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini misalnya kita mengambil kartu super energi yang dapatkan masing-masing kategori seorang Aris di bulan Desember tahun 2021.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 Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya, baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Tuh, kesehatan seorang iris adalah three of swords ataupun tiga pedang. Secara umumnya, three of swords itu diartikan mendapatkan pengkhianatan yang berdampak negatif kepada kesehatan, dan di sini menggambarkan kesehatan seorang iris. Akan mengalami penurunan di bulan Desember tahun 2021 karena ada tiga prediksi. Yang pertama mendapat pengkhianatan dari orang yang dia sayang, orang yang dia cintai sehingga berdampak negatif kepada kesehatan. Yang kedua di sini akibat seorang Aris kurang istirahat dan terlalu memaksakan diri yang akan berdampak negatif juga kepada kesehatan. Jadi, prediksi yang ketiga terkejutnya seorang Aris atas mendapatkan pengkhianatan yang akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Aris di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah. Page of sword. secara umumnya Page of itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan kesehatan seorang Aris akan mengalami penurunan di bulan Desember tahun 2021 karena mengalami beberapa pengkhianatan yang dimana sini hanya seorang anak dan sebuah keluarga yang selalu mendukung dan support seorang Aris agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The full. Secara umumnya, the full itu diartikan awal mula permulaan, ingin memulai dan ingin menata kembali. Dan jika kartu the full kita gabungkan dengan kesehatan seorang aris, di sini menggambarkan seorang aris ingin menata, meniti, kembali, memulai, kembali untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi serta move on dari pengkhianatan yang ia terima. Dengan didukung keluarga dan seorang anak yang akan berdampak positif kepada kesehatan aris di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu keuangannya adalah... Seven open tackle ataupun 7 koin. Secara umumnya seven open tackle itu diartikan dalam hidup melihat ke depan melihat peluang yang ada serta mendapatkan peluang yang ada. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aris berada di dalam kondisi nyaman, kondisi stabil di bulan Desember tahun 2021. Yang dimana di sini disarankan kepada seorang Aris agar mengambil dan membuat sebuah peluang yang dimana di sini peluang untuk meraih pekerjaan yang akan berdampak positif kepada keuangannya dan di disini juga digambarkan seorang Iris akan membuka sebuah usaha yang dimana sini bentuk peluang untuk mendapatkan income yang lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2021 serta tidak tertutup kemungkinan seorang Iris akan mendapatkan sekitar tak terduga yang dimana sini dalam bentuk keuangan yang sangat meningkat di bulan Desember tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Cups Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Aris, seseorang yang berada di sekitar, seseorang yang sangat-sangat dekat dengan Aris sendiri. Dan di disini menggambarkan keuangan seorang Aris berada dalam kondisi nyaman, kondisi stabil di bulan Desember tahun 2021, yang dimana sini seorang pasangan akan selalu mendukung dan support seorang Aris untuk menantang meniti kembali keuangan. Dan membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri dalam bentuk peluang untuk meningkatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu default kita gabungkan dengan keuangan seorang aris, di sini menggambarkan seorang aris ingin menata dan memulai sebuah usaha yang dimana di sini dimulai bersama pasangan, yang disupport bersama pasangan yang akan berdampak positif kepada keuangan dan juga mendongkrak keuangan lebih bagus lagi, serta di sini seorang Aries juga akan membuka usaha yang dimana usaha tersebut miliknya sendiri, yang didukung, didoakan oleh pasangan AS sendiri. Dan untuk karir pekerjaannya adalah Six of One, ataupun Anam Tongkat. Secara umumnya, Six of One itu digartikan pencapaian kemenangan, pencapaian karir yang bagus, dan peningkatan karir yang bagus. Dan di sini menggambarkan Karya pekerjaan seorang Aris di bulan Desember tahun 2021 akan mengalami peningkatan yang dimana di sini ada tiga prediksi yang pertama seorang Aris akan direkomendasikan menaiki jabatan yang dimana di jabatan yang baru yang dimana akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini juga digambarkan seorang Aris akan berhasil membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang didukung dengan kartu Evan Open Takel yang mendukung mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini. Prediksi yang ketiga seorang Aries akan berhasil menjalankan dua pekerjaan sekaligus yang di sini mendatangkan income yang bagus membuat karir pekerjaan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Knight of One Secara umumnya Knight of One itu diartikan orang-orang di sekitar, orang yang sudah matang pikirannya, dan orang terdekat. Dan jika kartu Knight of One kita gabungkan dengan kartu karena pekerjaan seorang di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Aris akan mengalami peningkatan yang sangat drastis di bulan Desember tahun 2021, yang di mana di sini orang-orang sekitar rekan-rekan kerja akan merekomendasikan seorang Aris untuk menaiki jabatan yang akan berdampak positif kepada kehidupan. Dan di prediksi yang kedua orang-orang di sekitar akan mendukung men-support seorang Aris untuk membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang didukung kartu sepan open tackle yang terjadinya peningkatan keuangan. Dan di prediksi yang ketiga seorang Aris akan berhasil menjalankan dua pekerjaan sekaligus yang dibantu oleh pasangan serta keluarga Aris sendiri yang akan berdampak positif kepada keuangan juga dan jika kartu default kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang aris di sini menggambarkan sosok seorang aris menata meniti karirnya lebih bagus lagi di bulan desember tahun 2021 yang dimana di sini akan berdampak positif kepada peningkatan karir peningkatan pekerjaan peningkatan pendapatan peningkatan income yang selalu dimotivasi didukung oleh orang-orang terdekat direkomendasikan oleh orang-orang terdekat rekan rekan kerja yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah nine of Cup ataupun 9 piala secara umumnya nine of Cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dengan menerima kekurangan pasangan menerima apa adanya pasangan dan tidak suka membandingkan pasangan dengan orang lain dan disini menggambarkan untuk seorang Aris yang sedang single baiknya menerima seseorang di dalam suatu kehidupan yang dimana sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya, yang akan berdampak positif kepada keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara aris yang sedang single di bulan Desember tahun 2021 dan kepada seorang aris yang sudah berpasangan baiknya terima kembali pasanganmu apa adanya karena itu adalah pilihanmu yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmara mendapat keharmonisan hubungan asmara yang dimana juga di sini akan mampu membuat rezeki lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah naik Obsort secara umumnya naik Obsort itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan aris sendiri. Dan di sini menggambarkan kepada seorang aris yang sedang single, baiknya menerima kekurangan seseorang di dalam kehidupan, yang dimana di sini naik Obsort merupakan seseorang yang berada di sekitar untuk diterima jadi seorang pasangan yang akan membuat kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara dan berdampak positif kepada hubungan asmara aris yang sedang single. Dan di sini juga digambarkan kepada aris yang sudah berpasangan. Tidak membandingkan pasangan dengan seseorang yang dekat dengan Aris sendiri, yang dimana siang akan membuat keharmonisan kebahagiaan, kerukunan dalam kategori hubungan asmara, serta akan membuka rezeki seorang aris yang sudah berpasangan di bulan Desember tahun 2021. Dan jika kartu Dapur kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang aris, di sini menggambarkan sosok seorang aris, di sini disarankan untuk menata, meniti kembali hubungan asmaranya, menerima seseorang yang berada di sekitar, untuk dijadikan pasangan yang akan bertapa pos itu pada hubungan asmara. Dan di sini akan berdampak positif juga kepada pintu di arus di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan semang arus di bulan Desember itu berada di angka 3, 37, 76, dan 69. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan arus di bulan Desember tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, comment, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.